Assalamualaikum kembali lagi ke channel Asila Ivo atau Ma Ivo malam ini tanggal 5 Oktober Senin hari Senin 2020 jamnya itu jam 7 kurang 10 ada flash sale di Shopee yaitu token listrik yang Rp20.000 seharga Rp16.850 dan ini akan berakhir sekitar 2 jam lewat lagi. Jadi buat kalian, nih. Jadi buat kalian yang mau dapetin token listrik, buruan sekarang juga ya. Kalian klik pilih di Shopee itu token listrik. Kalian masuk ke Shopee, lalu kalian pilih ini yang namanya nih, apa ini listrik? Listrik PLN. Kita klik di sini. Nah, di sini ada yang namanya 20.000. Nih, kelihatan ya Tuh, 20.000. Nah, nanti kalian klik di situ, kita bayar dengan sejumlah pakai shopeepay seperti biasa. Kita bayar kena admin Rp2.750. Nanti kena Rp19.600. Token listrik 20.000 dengan harga Rp19.600 sangat murah meriah. Dengan upload video ini masih berjalan flash sale-nya. Silakan mencoba teman-teman. Begitu aja infonya. Kita info singkat tepat ya karena apa? menguber. Nguber yang namanya uh, diskonan. Oke. Okay? Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa komen, klik dan share sebanyak-banyaknya. Kalau video ini bermanfaat, alhamdulillah. Kalau nggak bermanfaat, ya udah skip aja. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton